Walaupun film ini sudah tergolong film lama namun film ini layak untuk ditonton kembali bagi kalian yang mengembani cerita romans yang dipenuhi adegan mantap-mantapnya. Halo semua, apa kabar? Jangan lupa subscribe channel papa aku. Terima kasih. Kali ini saya akan merangkum film dari negeri Korea yang berjudul Happy End yang dirilis tahun 1999. Scene selanjutnya diperlihatkan karakter tokoh yang bernama Seo yang berada di sebuah toko buku. Seo kemudian pulang setelah menjemput bayinya terlebih dahulu di tempat penitipan anak. Di dalam lift, Seo secara kebetulan bertemu dengan teman lamanya yang bernama Myong, yang juga ternyata tinggal satu apartemen dengannya. Selanjutnya, Seo menjalankan perannya sebagai seorang bapak dengan membuatkan susu untuk bayinya. Scene berpindah di tempat lain, Bora yang selesai bercocok tanam dengan Kim sedang melihat album foto dirinya yang disimpan rapi oleh Kim. Bora dan Kim merupakan teman dari semasa remaja. Kim sendiri banyak menyimpan foto Bora karena dia sangat mencintainya sudah sejak lama. Termasuk cincin yang masih disimpan di album tersebut selama bertahun-tahun. Setelah itu, Bora pulang ditemani oleh Kim yang di tengah perjalanan Kim turun dan menyerahkan duplikat kunci apartemennya kepada Bora supaya Bora bisa masuk jika nanti dia sedang tidak berada di rumah kemudian kita melihat Seo yang terbangun karena mendengar suara di dalam kamar mandi yang ternyata itu adalah Bora Seo dan Bora ternyata adalah pasangan suami istri dan Kim adalah selingkuhan dari Bora seperti biasa di rumah, Bora melakukan aktivitas sebagai seorang istri dan seorang ibu rumah tangga, memberikan susu untuk anaknya dan memasak untuk suaminya. Scene selanjutnya, keesokan hari diketahui ternyata Seo adalah seorang pengangguran yang masih berusaha untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Seperti biasa, Seo setiap siangnya menghabiskan waktu dengan membaca buku di toko langganannya. Di tempat lain, Bora yang mempunyai janji untuk bertemu Kim terlebih dahulu membeli baju kemeja dan pilihannya adalah baju kemeja motif kotak-kotak. Akan tetapi di saat akan menghampiri Kim, Bora tidak jadi menemui karena dia melihat Kim juga memakai baju yang sama dengan dirinya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa kejadian motif baju yang tidak direncanakan itu menandakan Kim satu hati dengan Bora Sedangkan Bora hanya menganggap Kim sebagai selingkuhan saja Malam harinya Bora dan Seo bertengkar karena Seo hanya duduk malas-malasan sambil menonton sinetron Bora mulai resah karena Seo belum juga mendapatkan pekerjaan Menghindari pertengkaran Seo kemudian beranjak pergi membersihkan mobil Bora saat itu dia menemukan secara kertas bukti pembayaran gerbang tol CEO kemudian terlihat mencatatnya dalam sebuah buku Keesokannya Bora kembali menemui Kim di apartemennya kegiatan bercocok tanam mereka sangat dinikmati Bora Bora yang seorang kepala sekolah didatangi oleh Kim di ruangan kerjanya Kim juga bekerja sebagai desain grafis di sekolah itu beberapa saat kemudian saat Bora dan Kim sedang bermesraan di sana Resepsionis menelpon dan mengabarkan kalau Seo datang ingin bertemu. Setelah selesai merapikan pakaian dan ruangan kerjanya, Bora menyuruh Seo masuk dan memperkenalkan Kim kepada suaminya. Saat itu Seo sudah melihat gelagat aneh dari istrinya di dalam perjalanan pulang. Bora meminta diturunkan di tengah jalan dengan alasan ingin bertemu dengan kliennya namun Bora sebenarnya pergi ke apartemennya Kim saat itu Kim yang sedang ngambek karena cemburu Bora pulang bersama Seo dibujuk kembali oleh Bora dengan memperlihatkan cincin yang dipakainya singkat cerita malam itu kembali Kim bercutat tanam dengan Bora dan sekali lagi Bora mendapatkan kepuasan dari selingkuhannya itu sementara itu di tempat lainnya Seo yang sedang membelikan mainan untuk bayinya menyadari kunci apartemen lain yang tergabung dengan kunci mobil Bora Seo tentu saja mengetahui itu bukanlah kunci apartemen mereka kemudian selanjutnya Seo mengecek kilometer mobil Bora untuk mengetahui perjalanan istrinya setelah mendapatkan perkiraan apartemen yang dikunjungi Bora keesokan harinya Seo pergi ke sana untuk mencari tahu di dalam apartemen Kim itu Seo menemukan banyak tersimpan foto istrinya Bora Akhirnya Seo mengetahui kegiatan perselingkuhan istri yang dicintainya Sepulang ke rumah Seo tidak langsung memarahi Bora Namun Seo lebih banyak diam dan mengacukan Bora Hari-hari berikutnya Seo masih tetap dengan kebiasaannya dengan membaca novel di toko buku Sedangkan Bora masih tetap dengan kegiatannya bersama Kim Sudah pasti setiap pertemuan Bora dan Kim selalu bercetok tanam Sebelum pulang setelah Bora selesai mandi membersihkan badannya, dia menemukan perlengkapan bayi yang dipersiapkan oleh Kim. Bora pun menanyakan kepada Kim dan dijelaskan bahwa itu adalah persiapan satu waktu nanti bayi Bora akan bersama mereka. Bora akhirnya sekarang tersadar jika perselingkuhannya dengan Kim sudah terlalu jauh yang menginginkannya meninggalkan Seo. Akhirnya Bora pun berniat mengakhiri dan menghentikan hubungan perselingkuhannya dengan Kim Pada saat makan malam Bora yang merasa bersalah kepada suaminya Seo berusaha membuka percakapan Dan meminta maaf kepada Seo karena akhir-akhir ini bersikap sedikit aneh Obrolan mereka harus terhenti karena seseorang menelepon ke rumah Akan tetapi setelah Seo mengangkatnya penelpon itu diam tidak berbicara Bora sendiri sudah mengetahui yang menelpon itu adalah Kim setelah itu seo menemukan catatan di samping telepon yang ditulis oleh Bora untuk mengingatkan seo menghadiri acara permakaman temannya pada hari Rabu kemudian seo meminta kunci mobil kepada Bora untuk membawanya ke bengkel pada malam itu sepeninggalan seo Telepon kembali berbunyi dan setelah diangkat oleh Bora, si penelpon yaitu Kim mulai berbicara. Kim tidak terima karena Bora mencampakannya begitu saja. Kemudian Kim memaksa Bora untuk bertemu pada malam itu juga. Bora kemudian menolak karena dia tidak bisa meninggalkan bayinya sendirian. Namun Kim mulai bertindak agresif dan mengatakan kalau dia sudah berada di depan apartemennya. Bora yang tidak ingin kehadiran Kim bisa mengacaukan keadaan akhirnya bersedia menemui Kim di sebuah kafe dekat apartemennya. Bora kemudian meminta Kim menunggu di kafe tersebut. Dan sebelum pergi, Bora membuatkan susu terlebih dahulu untuk bayinya. Bora mencampurkan obat tidur ke dalam susu supaya anaknya tidur pulas. Kemudian Bora pergi menemui Kim dan kembali meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun Kim tidak bersedia dan memaksa Bora untuk meninggalkan suaminya Seo. Karena dulu saat melahirkan, Bora mengatakan kepada Kim jika itu adalah putri mereka. Ternyata perselingkuhan mereka sudah terjadi sejak lama. Sementara itu Seo yang kembali pulang ke rumah menemukan botol susu yang di dalamnya terdapat semut mati. Seo curiga dengan keadaan bayinya yang ditinggal sendirian dalam keadaan demam Kemudian Seo bergegas membawa bayinya ke rumah sakit Untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter Di tempat lain, Kim dan Bora yang sedang berada di kafe terlihat Bora sudah mabuk dan tertidur Kemudian Kim menggendong Bora dan mengantarkannya pulang Di saat bersamaan, Seo juga kembali pulang dari rumah sakit dan SEO memergoki Kim sedang bermesraan dengan Bora di depan pintu rumahnya. Saat itu, SEO membiarkan mereka dan SEO bersembunyi di lantai atas sambil menunggu Kim yang sudah berjalan mau pulang. Kim yang sudah berada dalam lift akhirnya tidak jadi turun, malahan kembali menemui Bora di apartemennya. Sedangkan SEO yang menyangka lift turun adalah Kim yang sudah pulang berjalan masuk ke apartemennya. Akan tetapi, di saat dia membuka pintu, Seo melihat Kim dan Bora sedang bercocok tanam. Seo membiarkan mereka dan pergi keluar. Esok harinya, Seo pergi menghadiri pemakaman temannya, diantar oleh myong tetangganya ke stasiun kereta. Akan tetapi, Seo sebenarnya tidak jadi pergi dan turun dari kereta sebelum berangkat. Siang itu Seo menuju ke apartemen Kim, Seo kemudian mengambil beberapa helai rambut Kim dan sebuah pisau yang ditemukan di lemari Kim. Pada malam harinya, Bora kembali pulang ke rumah dari kantor, dia kemudian menemukan foto dirinya ditempel di kaca. Bora terkejut kenapa foto dari album di rumah Kim bisa berada di sana, kemudian Bora segera menelpon Kim dan memarahinya. Tiba-tiba lampu rumahnya padam dan seseorang menyekap Bora lalu membunuhnya. Pria tersebut adalah Seo. Kemudian Seo meninggalkan rambut Kim di tempat kejadian dan meninggalkan apartemen dengan kunci tergantung di luar dan menghapus sidik jarinya. Kim yang berada di ujung telepon tadi bergegas datang ke apartemen Bora. Dan Kim yang masuk ke apartemen menjadi tersangka dan berhasil masuk dalam jebakan Seo. Kemudian Seo pergi ke apartemen Kim dan menempelkan darah Bora di kamar mandi apartemen Kim untuk menambah bukti pembunuhan. Keesokan paginya, Myong yang mendapatkan pesan dari Seo yang berada jauh di pemakaman temannya, diminta untuk datang mengambil beberapa perlengkapan bayi. Saat itulah Myong menjadi orang pertama yang melihat mayat Bora yang sudah terbunuh tadi malam. Kemudian polisi datang dan melakukan olah TKP, sementara itu Seo datang dengan alibi dan kesaksian dari Miong baru pulang dari pemakaman temannya. Kim akhirnya ditangkap karena semua bukti mengarah kepadanya. Film pun berakhir dengan Seo yang kembali pulang ke apartemen bersama putrinya, yang diantar oleh polisi dan film pun tamat. Dimikirlah rangkuman film Happy End kali ini, sampai bertemu kembali di rangkuman film Mantap Mantap selanjutnya. Terima kasih.